Suzuki vstrom 250SX 2023 diluncurkan di Indonesia. Sepeda motor dengan mesin kecil dan menengah selalu diminati di pasar Asia, terutama di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Akibatnya, para produsen semakin fokus untuk mengembangkan dan memperkenalkan model-model baru di segmen ini. Memang, ada segmen premium dalam hal sepeda motor bermesin kecil, dan lebih sering daripada tidak, mereka adalah versi yang lebih kecil dari model global yang populer. Ambil contoh, Yamaha yzf r 15 versi yang lebih kecil dari yzf r 1 Di segmen Adventure, kita telah melihat hal ini terjadi juga pada Honda CB150X dan KTM250 Adventure. Kali ini, Suzuki telah terjun dengan kekuatan penuh dengan Vestrom 250SX yang baru saja dirilis di pasar Indonesia. Suzuki Vstrom 250SX secara resmi telah diluncurkan di Indonesia dengan harga jual resmi 59,5 juta rupiah, atau sekitar 3.980 USD. Motor Adventure ini memiliki kapasitas mesin 250 cm3 dan tersedia dalam 3 pilihan warna, Champion Yellow, Pearl Blaze Orange, dan glass sparkly black, pengenalan model baru ini merupakan jawaban atas permintaan sepeda motor berkapasitas kecil hingga menengah di pasar Indonesia, khususnya di segmen motor adventure, dengan model-model yang telah disebutkan sebelumnya, seperti Honda CB150X yang cukup populer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 Suzuki VStrom 250 SX dibekali dengan mesin 250 cm kubik satu silinder berpendingin oli dengan sistem SOHC 4 katup dan injeksi bahan bakar. Mesin ini mampu menghasilkan 26 tenaga kuda pada 9300 revolusi per menit dan torsi 16 pound-feet pada 7300 revolusi per menit. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 6 percepatan untuk bagian kaki-kaki Suzuki Vstorm 250 SX dilengkapi dengan garpu depan teleskopik dan cakram rem depan dan belakang untuk meningkatkan performa pengereman Motor ini juga memiliki tinggi jok yang dapat didekati 835 mm dan jarak ke tanah 205 mm, lebih dari cukup untuk mengatasi medan off-road ringan hingga sedang. Sebagai referensi, Suzuki Vstrom 250SX juga tersedia di pasar Asia lainnya seperti India dan Filipina, di mana motor ini dirilis pada tahun 2022.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 in my brain